main banih saya dulu mana view usah. Walau ini soalnya kemarin kalau kayaknya muka tinjuk ini mami udah dari ya di ini bahasa Ya sakala dumas sakala program aniko christmas ataka option a injuk mo Ayo mak torakna? Naba Christmas, <say> Christmas. <laughs> <laughs> <laughs> Teteh nggak saya kalah cuma di ada yang dia Ani ah, speak know. a bi as. Hi, hi. Sawdi reply no karo seolah-elak nak buat semut riba kena naik daun yang no ya no catch kena dia ni bo main dia dilakir kamu no catch benda ya apa pun ni skbran dia nah ay tu kat dia ha kena catch ha kena catch kena ni walut finak perang bang Ayo, nih, boh, Angah, sah, nak, sini, crown, nak, cintaku, cintaku, nak, tak, ay, macam, tak, gimana, Pak, nanti, Salak kemarin dongja. Jelmar iban macam ni tak makan pasien ada pasien ya mu. Esok baru iban nyibul. Jemar ini nikuja mu. Nara mereka feeling kuat kami. Salak cuma ni macam ide bayar bayar mereka ni. Ah? Pasiena. Pasienmu? Tak pasien. Tak pelan pasien. Esok nak kemalam kau yang nampla. Ayo nampla mu. Nak a yon mon jendibaya saung ata darang on saung ini, ini, ini.